serta klik tombol notifikasinya, para sahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangat seputar Lesnar tentunya. Mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, para sahabat perhatikan ada sebuah undangan spesial untuk kita semua. Tentu ini info penting banget, para sahabat ya, kita wajib untuk follow. Bunda Dispo TV ya para sahabat yuk sama-sama kita kompak, doakan dukung karya-karya terbaik dedek masih kecura mudah-mudahan single terbaru ini bisa membeludak, booming, dan bisa trending nomor satu amin info ini kita dapatkan dari angkut Lesler unskorsik persahabat perhatikan juga di kalimat Gadsden yang dituliskan di postingan ini Jangan lupa follow Bunda di spot TV ya plan tuh persahabatnya selalu support Rizky Bilar lesi kejuara dengan moto kami halo dulu malu belakangan wow asyala banget ya hingga banyak komentar banyak tanggapan yang diberikan dari akun Instagram Poppy Fatimah mengatakan di kolom komentar Amin kalau udah follow terus gimana kalau mau dengerin lagu-lagu Dede? Nih ada jawaban ya. Kita lihat di sini. Tinggal play aja lagu yang mau didengar, Say. Cuman bedanya kalau aku Akun kamu non premium, lagu yang diplaynya acak sesuai rekomendasi Spot TV Kalau akun kamu udah premium, lagu yang diplay biasa sesuai sama yang kita mau. Tuh, itu bedanya persahabat ya. Jadi ya, sama-sama kompak, kita selalu mendukung yang terbaik, apa yang berkarya-karya terbaik dari idola kesayangan kita kabar berikutnya dogan special dari hip 500 persahabatnya ini mengabarkan sosok Rizky bilar. Perhatikan sebelumnya ada sebuah kalimat caption yang dituliskan. Rizky bilar mengaku bingung dengan tingkah laku para haters kepada dirinya Lesti dan anaknya. Namun ia sadar tak bisa memaksa semua orang untuk menyukai keluarganya. Hal ini ia sampaikan dalam salah satu video di kanal YouTube Leslie Entertainment. Kenapa orang-orang ini seakan apa yang gua lakuin itu selalu salah di mata mereka. Padahal gua gak pernah ngelakuin kesalahan secara langsung kepada mereka, tapi pelan-pelan gua akhirnya menyadari memang kita gak bisa memaksa orang selalu suka dengan kita. Ucapnya, perhatikan juga di sini ada sebuah kalimat: "Belakangan gua sensitif karena transisi jadi ayah, ditambah gua..." uka akun, muncul notifikasi yang menyakitkan untuk dibaca Sebenarnya jika kalimat itu tertuju ke gua Gua nggak terlalu marah Tapi ketika kalimat itu tertuju ke anak gua Ke istri gua, hati gua tuh terasa sakit Ini ungkap perasaan kakak Rizky Bilar Soal hujatan ke anak dan istrinya Persahabat ya, memang banget Soal keluarga selalu menjadi nomor satu Mudah-mudahan kakak Bilar Selalu menjadi orang baik, menjadi imam yang baik, yang bertanggung jawab terhadap keluarga, tentunya besar, dan Kaka kakak istri. Bilar Muda-muda mudahan tentunya les di Bilar selalu diberikan kekuatan, kesabaran, amin, ya alamin berikutnya persahabat ya keugahan spesial nih luar biasa kita tentunya ke momen yang diunggah oleh Kak Adi Rianto ini sweet banget ya Masya Allah kakak pilar dari DLST selalu membuat bahagia fans sejatinya mudah-mudahan selalu membuat bangga para fans Leslam dan selalu menjadi sosok inspirasi untuk banyak orang Berikutnya juga kita mampir ke akun Indonesia Persahabat ya nih, para kerabat sahabat Leslar, beauty Down tentunya persahabat ya teman-teman juga nih ada yang mengucapkan selamat nih untuk BBL yang sudah hadir dan kita tentunya nggak sabar juga bersama-sama menyaksikan acara besok malam di Welcome BBL Persahabat ya, Sabtu 8 Januari 2022. Pukul 19.00 Waktu Indonesia Barat Ini sih luar biasa banget persahabat ya Dari teman-teman kerabat dekat Dari yang lesen, kakak Bilar pun Ikut turut menghadiri acara besok malam Wow ini alumni dan Semua nih persahabat ya Masya Allah mudah-mudahan Acaranya lancar Acaranya sukses untuk acara besok malam Dalam welcome BBL sekalian Peluncuran single terbaru mirip diri oleh di kejuara, wow pastinya bakal pecah banget, persahabat ya. Dan kita lihat juga ke kabar terbaru berikutnya. Ini ada unggahan spesial yang kita dapatkan, persahabat ya. Wow, ini Studio Indosiar sedang gladiresik resik untuk acara besok malam. Welcome BBL ada Papa Fildan tuh, persahabat ya yang sedang gladiresik resik. Masya Allah, makin gak sabar untuk acara besok malam. Ini diunggah oleh akun HP Kentang Kota Sultan. Bayang sekali tanggapan komentar yang diberikan di postingan ini. Dari akun Nur Mengatakan di kolom komentar. Numpang nanya di rumah Leslar kan bukan di studio Indosiar. Katanya tuh. Ini tentunya belum tahu dan belum paham juga. Ternyata masih banyak sebagian yang belum tahu persahabat. Ya acara, tempat tentunya digelarnya. Acara welcome BPL ini tentu ada dua tempat persahabat ya. Perhatikan di jawaban komentar dari akun Alufi Family 24. Ada dua tempat saya di studio buat pengisi acara, tapi dari Nana Bidan sama Suki dia di rumah katanya tuh. Persahabat ya dua tempat, live dari rumah Lesnar dan studio. Sudah paham, dipahami. Itu harus disimak. Kabar ini persahabat ya karena. Untuk acara besok malam itu akan digelar di dua tempat Tepatnya di studio Indosiar dan di rumah Leslar Kita doakan saja mudah-mudahan acaranya berjalan dengan lancar Kita sebagai fans sejati harus selalu mendukung yang terbaik Apapun yang dilakukan oleh idola kita Karena sesuatu yang dilakukan oleh idola kita itu Sudah dipertimbangkan matang-matang sebelumnya. Yuk sama-sama kita kompak menjadi fans sejati Leslar kita masih menunggu kabar baik kejutan bahagia dan kabar terbaru selanjutnya. Jangan kemana-mana tak stay tundang pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya. Ini dengan informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.